Hey what up gang? Welcome back to my channel Jerry Slot, si peneliti slot gacor hari. Oke, okay, so, so nice to meet you guys ya. Apa kabar kalian semua nih ya? Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya Dimanapun kalian berada. Oke, okay, di sini gua main eh uh, entar di spin cepat 30 20 kali aja deh. Let's go. Oke, okay, mudah-mudahan hari ini gua bawa pulang jutaan rupiah ya. Mudah-mudahan hari ini retro tujuh tujuh gak ngecewain ya. Oh ya, yeah. gua banyak-banyak, uh, banyak orang yang nanya, gue itu main uh, schedule satu lagi. Banyak nanya, gua itu. Uh, kalau gue itu main di mana ya? Ini gua guys tahu kalau gue itu main di situ retro tujuh tujuh tujuh guys ya. Tujuhnya tiga kali ingat tujuhnya tiga kali. Linknya nanti gua cantumkan di kolom komentar. Jadi kalian bisa langsung klik linknya langsung justru bareng gua ke TKP retro ya. Oke. Okay. Uh, dan gua juga ada panggil Gue ada informasi ya guys. gua dapat informasi kalau hari ini itu lagi gacor gacornya guys. Nah gue tau dari mana itu dari grup telegram ya grupnya nanti gue bisa cantumkan di kolom komentar kalian juga bisa join juga ya di grupnya ya Oke ini banyak yang pecah tapi petirnya nggak dijatuhin sayang banget ya tapi nggak apa-apa kita santai-santai saja kita gali-gali Oke ini gua ke spin turbo 30 kali aja oke Oke, okay, ah uh, Sob, gue mau ucapkan thank you banget buat kalian semua yang udah klik video ini ya, thank you. Jangan lupa dibantu like, share sebanyak-banyaknya, subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari Detektif ya. Oke, okay, bareng Detektif kita oleh, oleh TKP bagi-bagi pola ya. Oke, okay, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Wah lewat terus nih. Oke, okay, apakah hari ini akhir dari retro? Oke, okay, dikasih jauhnya Ungunya dong. Ayo dong, ungunya dong. Oke, okay, di-skip lah. Oke, okay, kuning dikasih. Ini belum ada petir petir yang wah gitu ya. Belum ada petir yang luar biasa ya. Ayo, kakek berikan yang terbaik. Dong. Anjir dikasih perkalainya. Baru gua bilang tadi pecah cincinnya. Anjir gua baru lihat nih pecah 10 lagi lagi lagi lama. Mantap mantap perkalainya lagi dong. Wah, tak apa-apa deh. Anjir anjur dikasih mega tiga juta seratus ribu. Mantap mantap ya. Jadi kalau mega udah segini, sensasinya berapa ya? Kaya lah gua mau buy spin aja lah. Ya. Gua ini aja ini. Ya gue ini decenya. Eh, gue nggak bisa nih. Oh iya enggak cukup oke okay. oke okay. di empat juta lapan ratus tiga puluh ribu dua-dua al ini nih, ya. yang lagi nonton jangan diikuti nah ini hanya banyak profesional yang boleh melakukan ini bahaya ya oke okay, mantap ya yes. di spin pertama udah dikasih perkaliannya kali 7 mantep lumayan bangun ngumpul pengumpulin total penggali kita ya Oke. Okay, Oke, okay. ayo oh mantap. Konek dong, konek. Uyin jan jan-janja, yan-yanja dikasih cincinnya mantap. Ada lagi dong. Oke, okay, dikasih lagi kali kelitigannya. Sensa enggak ini? Anjir, anjir, sensa beneran anjir. Anjir mantap, mantap, mantap. 3.500 guys ya mah. tapi belum balik modal ya jadi buynya itu di 3.800 ya belum balik modal kita oke mantap dikasih kali 10 ini tapi yang pecah masih kecil sayang banget ya perkaliannya ya oke jumpa hasil dikasih wah anjir-anjir sensa lagi waduh Senza lagi mantap 2,8 juta mantap mantap wajib lanjut kemenangan sudah tujuh juta guys ya tujuh juta enggak ya. wadah gila-gila penggali kita sudah 24 sisa Spin Pak masih ada lima ya Apakah lima ini akan diberikan yang terbaik mudah-mudahan ya Oke dikasih batu kuringnya lah jumpa dong Oke jumpa dong Wah, di skip lagi Maria enggak apa-apa lah kebatan wah mantap mantap dikasih lagi nih konek lagi nih auto konek lagi nih ya auto konek lagi ha ya. wajar 2 juta lagi cuy 2 juta lagi mantep nih olah api hari ini ya mantep nih juga Wah, mantap mantap 9 juta 200 gila gila gila gila. gacor. Saya ya gacor dua berapa kali ya tadi ya? Saya passional ya. dalam kita gitu, tadi ya mantap mantap mantap. Oke lah gua mau coba gali dulu ya. Kayak ini bakal jadi spin terakhir juga, juga deh. Gua mau langsung WD ya, enggak mau disedok gue ya gila udah menang gini bahannya apalagi tunggu apalagi ya dan tunggu apalagi juga buat kalian semua ya langsung aja klik linknya di di kolom komentar langsung barang gue cus ke retro tujuh, oke okay? sekian olah TKP hari ini gua mau WD sampai jumpa di TKP selanjutnya adios